Sebanyak 264 mahasiswa Universitas Tulang Bawang mengikuti wisuda angkatan ke-44 di Ballroom Hotel Novotel, Kamis tanggal 16 Desember 2021. Terdiri dari 100 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 30 mahasiswa Fakultas Hukum, 124 dari Fakultas Matematika dan IPA, 6 dari Fakultas Teknik, dan 4 mahasiswa Fakultas Peternakan. Rektor UTB Dokter. Agus Mardihartono, MM berharap para wisudawan bisa bersaing di dunia kerja. Dengan gelar akademis yang berhasil disandang, kami berharap lulusan UTB dapat mengamalkan ilmu yang dimiliki, menapaki karir dan kembali ke tengah masyarakat. Kemudian ilmunya bisa memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara, kata Agus. Agus mengungkapkan, para wisudawan ditantang mampu menghadapi rintangan yang ada pada pandemi virus corona. Kemudian revolusi industri 4.0, society 5.0, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Global Competitiveness Index. Untuk menjadi perguruan tinggi yang besar, terdepan dan bereputasi tinggi, segenap sivitas akademika UTB Lampung harus mempunyai cita-cita dan pandangan yang jauh ke depan. UTB harus mampu beradaptasi dan merespon lima tantangan tersebut. Dan jadi pesan kami kepada mereka bahwa mereka setelah diusuda adalah sebagai alumni ya. karena sebagai alumni dia akan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh ke dalam masyarakat. Artinya alumni ini juga betul-betul berkiprah di betul -betul dalam masyarakat baik yang uh, mandiri, bisa juga masuk ke perusahaan, bisa juga masuk dari kami, nanti sudah saya sampaikan dalam jalan sambutan saya. Saya mengharapkan pada mereka ini betul-betul profesional. Dan profesionalnya bagaimana? Dan profesionalnya mereka uh, beriman, jadi mereka menjadi insan-insan yang beralah di koruman. Ya. Jadi kan selanjutnya ada dorongan Pak agar UTB itu membuka program pascasarjana. Jawa. tanggapan dari kita sendiri satu itu seperti apa? Jadi kami menyambut baik ya. Ya, kami bahas dengan uh, yayasan, kenapa? Sejatinya itu kan uh, pengelolaan darmanya ada di perkara tingginya, sumber daya manusianya, sumber daya keuangnya itu ada di yayasan. Memang tadi sudah disarankan oleh Kepala Elio Adik, dia kita untuk mengembangkan program s 2 Kenapa disampaikan demikian? Diharapkan mereka yang hari ini lulus tidak jauh-jauh, ya. mereka bisa mengembangkan di UTP. Ini sudah ada tahapan yang kita siapkan untuk masuknya. Tadi sudah disampaikan, kami kan, sudah program dokter banyak. Contoh di fisik sudah ada beberapa doktor ya. Di uh, kemarin, kemarin kita ada menemukan doktor lagi di Fakultas MIPA. Bahkan kebanggaan kami dari UTP, waktu promosi doktor, nama Pak Kota Sampuan, ini adalah lulusan pertama kali dari umumnya. Itu diambil oleh dosen dari tim. Di lain, kami sudah mengirim mereka hukumnya atau lain itu ada kesalahan-kesalahan yang dikentuah. Ya, caranya bagaimana uh, dosennya cukup. Terus dosen yang berpengarap apa? Mereka harus istiqah, seperti ini.